Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginstal SSL pada web server localhost. Untuk web servernya di sini saya gunakan SAM. Web server yang sudah populer di kalangan umum. Dan ketika SAM install sebenarnya sudah tersedia port HTTPS di nomor port 443. Koneksi HTTPS tersebut juga sudah bisa dibuka. Namun di sini ada peringatan your connection isn't private. Ada banyak cara untuk menjadikan sertifikat SSL yang digunakan menjadi sertifikat yang valid dan pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sertifikat dari awal kita akan membuat dua buah sertifikat yang pertama adalah ca singkatan dari certificate authority yang kedua adalah sertifikat localhost sebelum bisa membuat sertifikat kita perlu mendownload dulu toolsnya Untuk toolsnya kita akan gunakan isi RSA dan kita akan ambil dari GitHub. Kemudian, cara mendownloadnya adalah kalian menuju ke bagian rilis yang ada di sidebar kanan. Di sini akan ada versi terbarunya. Setelah sampai pada halaman rilis, scroll ke bawah dan cari bagian aset. Di sini ada banyak file untuk berbagai macam OS. Sesuaikan dengan sistem operasi yang terpasang. Sebagai contoh, di sini saya download untuk Win64. Karena sesuai dengan versi sistem operasinya yaitu Windows dengan arsitektur 64bit setelah itu buka file hasil download kita cek dulu isinya nah di sini ada banyak file artinya kita tidak perlu menginstalnya dan kita hanya perlu mengekstrak filenya yang tadinya di package dengan format zip di sini saya akan ekstrak ke foldernya sam yang berada di c atau sesuai dengan lokasi instalasi SAM. Saya masuk ke folder apase dan saya akan ekstrak di sini. Kemudian saya akan ganti nama foldernya agar mudah diingat disini saya akan namai dengan SSL saja setelah itu kita buka foldernya di dalamnya ada file yang bernama isi ini adalah file yang digunakan untuk menjalankan tools untuk membuat sertifikat Jadi kita coba buka sini ada peringatan ya Indis Protected NPC kita ignore saja, klik more info, lalu klik run anyway. Nah, tampilannya akan seperti ini, jadi akan muncul terminal atau command line interface. Di bagian atas ini juga ada petunjuk yang sangat sederhana tentang bagaimana cara memanggil programnya kita perlu menuliskan titik slash isi langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menuliskan isi RSA spasi init strip GKI Perintah ini berfungsi untuk membuat infrastruktur key. Di sini ada informasi, Anda sekarang dapat membuat CA atau request. Karena kita sudah bisa membuat CA, maka langkah selanjutnya kita akan buat CA-nya. Caranya mudah sekali, tinggal tuliskan ICRSA build-strip CA spasi no pass jadi perintah build CA ini gunanya adalah untuk membuat CA lalu argumen no pass itu berfungsi agar CA yang dibuat tidak memerlukan password kalau kalian ingin Sertifikat CA-nya lebih aman, kalian bisa menghilangkan no pass. Dan kalian nanti akan dimintai password. Nah, fungsinya password itu apa? Jadi fungsinya adalah ketika nanti akan membuat sertifikat baru yang ditandatangani oleh CA ini, maka kalian perlu memasukkan password yang sesuai. Jadi kalau passwordnya salah, sertifikat nggak bisa dibuat. Nah, di bawah ini ada permintaan untuk memasukkan common name. Ini bebas saja. Sebagai contoh, masyarakat CA. Oke. Nah, di sini sudah terbuat untuk CA-nya. Lalu untuk lokasinya ada di sini, di SSL PKI CA. Kita cek ya Ini kita sudah masuk di folder SSL Kita cari folder PKI Di dalamnya tadi ada CA Nah ini ya CA nya sudah terbuat CA ini nanti yang akan menandatangani sertifikat localhost Kita lanjutkan ke tahap berikutnya Yaitu pembuatan sertifikat localhost nya oke untuk caranya yaitu ketik icrsa lagi lalu perintahnya adalah build-strip-server-strip-full nah seperti ini kemudian kita tuliskan nama domainnya ini sebagai contoh kan localhost kalau kalian punya domain sendiri silahkan tuliskan atau alamat IP juga bisa. Oke Lalu lanjutkan dengan spasi no pass. Agar sertifikat kita tidak memerlukan password untuk menggunakannya. Lalu kita tekan enter. Oke Kita tunggu ini sertifikat masih dibuat dan di generate. Oke ini ada pertanyaan lagi cukup tuliskan yes dan tekan enter. Oke jadi di sini sertifikat sudah dibuat. Nah lokasinya itu ada di PKI issued HOST crt itu sertifikatnya. Selain itu ada juga keynya itu ada di bagian atas di sini ada di PKI private local host key. Oke ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Dan kita akan lanjutkan ke proses pemasangan sertifikat ke web server SAM. Oke, di sini pastikan apa ini sudah bisa running. Kalau masih ada problem ya dibetulin sampai bisa running. Oke kalau sudah bisa running tanpa ada masalah kita stop dulu dan kita lakukan konfigurasi bagian SSL ini ya pilih yang httpd SSL Oke, kita tunggu sampai Notepadnya terbuka Nah setelah itu kita cari certificate file Kaisar saja, biar enak nah, tulisannya. Certify, kit Lalu file to F-nya besar nah, seperti ini. Oke, kita cari yang bagian konfigurasi. Nah, ini ya yang bagian konfigurasi itu yang tidak ada pagarnya di awal. Kalau yang ada simbol pagarnya itu adalah komentar. Jadi, kita cari yang tanpa awalan anda pagar nah seperti ini ya jadi ini adalah konfigurasi default kemudian kita akan ubah konfigurasi ini sesuai dengan lokasi sertifikat kita sertifikat kita berada di folder SSL Oke kita urut dulu ya jadi ada SSL lalu ada di PKI hmm kemudian ada di folder issue setelah itu baru kita akan menemukan certificate localhost Oke di sini kita akan copy mulai dari SSL dan kita paste di sini Kita juga perlu menyesuaikan backslash ini diubah menjadi slash sesuai dengan format awal Oke setelah isut ini adalah file localhost Itu untuk certificate file Di bawahnya certificate file ini adalah konfigurasi key file Sesuai dengan informasi tadi itu posisinya ada di folder private. Nah, di sini terlihat ya ada localhost.key. Nah, untuk mempermudah saya akan copy dari sini saja. Karena jika mengcopy dari explorer itu perlu menyesuaikan lagi backslashnya. nya okay sini kita tinggal ganti isutnya jadi private dan juga nama key itu adalah localhost setelah itu save file nya lalu tutup dan kita coba jalankan lagi server apasenya. oke ini sudah bisa running kita akan cek di Edge, oke kita refresh ya. Oke di sini masih ada pesan Your connection mission private. Kita coba cek untuk mengetahui apakah sertifikat tadi sudah terpasang. Klik tombol tanda seru Not Secure di sebelahnya address bar, lalu klik Your connection isn't secure ini, kemudian di atas ini ada show certificate. Nah, dari sini kita bisa lihat informasinya ada localhost sebagai common name ini sudah sesuai dan juga common name issued by nah, ini adalah yang menandatangani yaitu CA Mas Harca ini juga sudah sesuai. lalu kenapa kok ini masih isn't private karena sertifikat authority nya belum dikenali oleh browser Nah kita perlu menginstal sertifikat CA itu agar nanti browser itu tahu bahwa sertifikat itu sudah terdaftar nah, caranya gimana ya tinggal buka saja CA nya ingat ya tadi foldernya ada di PKI untuk JA nah di sini JA kita buka lalu di sini ada tulisan install certificate nah, itu kita klik lalu pilih yang local machine di sini ada UAC klik yes nah di bagian import wizard ini Pilih yang Place All Karena kita perlu Meletakkannya secara manual Kemudian klik Browse Lalu pilih Trusted Root Certificate Authorities Kemudian klik OK Lalu klik Next Ini klik Next lagi setelah itu jika sertifikat sukses diimpor akan ada pesan impor successful. oke lalu klik ok dan kita coba refresh apakah masih unsecure oke ternyata masih not private atau not secure oke kita coba untuk restart browsernya semoga dengan merestart uh, dia akan menjadi secure Oke kita coba lagi untuk akses localhost sekarang pesan certificate isn't private itu sudah hilang dan di sini uh, statusnya menjadi connection secure sehingga sekarang koneksi HTTPS ini sudah berjalan dengan baik Sekian dulu untuk video kali ini Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan jika ada yang masih belum dipahami Bisa tanyakan pada kolom komentar Sampai jumpa